Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya di sini Awi Official. Nah, alhamdulillah khususnya di Karosori Zal Ajo telah mendapatkan orderan kembali dan standby dua buah mobil Canter FES HDX Euro Euro 4 sudah masuk dan HD 125 PS lagi proses penungguan untuk pemasangan bak dam truk. Next, kali ini kita akan mencoba untuk mereview Khususnya di Karosori Zal aja sampai pas kilometer 20 Dalam hal pros pembuatan bak dan truk Hari ini, sedikit kita review Bagian Euro 4 FES HDX Hari ini juga Keunggulan dan perbedaannya sangat luar biasa kali Tenaganya ada tabung silinder Tabung, tabung, tabung, tabung Hari ini juga Bantu di subscribe, like dan komennya Terima kasih banyak, semoga anda selalu Dimanapun anda berada Next, sedikit kita review bagian dalam masih original dan baru, dan inilah yang kita lakukan proses pemasangan bagian badam truk nantinya. Bagian ini, nah, tim karosori Zal Ajo lagi proses melakukan pengecatan dan pemasangan bak dam truk yang hari ini juga kita kerjakan. Ini orderan dari Medan, ini juga dari Medan. Yuk bantu di subscribe, like, dan komen ya Semoga sehat selalu gimana pun teman-teman Dan rekan-rekan berada Ini Umar Bakri Udah sehat ya bro ya Bro, kembali lagi <laughs> <Bersama> saya ya? <laughs> Kutus saya di channel Awir Official ya Dalam proses apa bro hari ini? Sekarang mau buatan Delinga Pek ini dalam proses pembuatan telinga pet khususnya di Karasolizal Ajo dalam proses pembuatan badam truk ini merupakan tim dari Karasolizal Ajo dalam bebas kilometer 20 ya kerja semangat cuan. next kita review bagian badam truknya hari ini juga Ini adik kita lagi proses pengerjaan bagian tulang. Oke. Okay. Nanti kita lakukan proses pemasah khususnya Euro 4 Mobil FES HDX yang baru datang Bagi proses pengecatan dan pembersihan hari ini juga Ini sekedar hobi untuk membuat konten-konten yang produktif Untuk mengembangkan kreativitas kita masing-masing Bantu di subscribe, like dan komennya ya dan ini merupakan owner atau nasabah yang lagi proses serahat atau makan. ya. Yeah. Sedikit kita review juga bagian counter 125 PS. Ini dari Medan juga ya. Iya, ada perubahan-perubahan. Khususnya -perubahan. bagian jok dan plafon. Dashboard masih terlihat orisinil ya. Plafon masih standar, sama jok ini diganti warna kuning dan hitam. Semi sintetis kayak oke? Okay. ini baru FES ADX Hunter Euro 4 <laughs> lagi proses pengecatan hari ini juga ada apa bro? Ya? dari BFI Finance tunggu bentar kita lagi nge-review nih abang kita lagi proses pengecatan hari ini juga. nah itu proses pengecatan ada abunya sedikit. Seperti itulah proses pengecatan, khususnya di Karaswarizal Ajo, jam bebas kilometer 20. Bantu di subscribe, like, dan komennya. Next. Oke, okay. nantikan di channel Awir Official. Dalam proses pemasangan, bak dam truk, khususnya di Karaswarizal Ajo, jam bebas kilometer 20, dan... Dua buah mobil kanter 125 PS dan kanter Euro 4 lagi standby di sini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komennya. Cukup sekian dan terima kasih. See you next time.